Halo sobat-sobat semua Kali ini Sintrip akan menghadirkan momen acara keluarga kami Yaitu halal-lebih halal -bihalal sekaligus reunian keluarga besar Fisika 3 Angkatan 87 SMA N1 Budi Utomo Jakarta Pusat Wah, tumbeh nih macet Tuh, ada yang teriak di whatsapp buset. ada juga yang masih ceria sekalipun macet ke arah destinasi yang dituju Kali ini acara akan kami adakan di salah satu tempat yang cukup keren untuk berkumpul Di pinggir Jakarta Selatan di daerah Cinere Cafe Atap Laju Salah. Kita pindah ke sebelah lokasi kafe Disinilah acara akan kami adakan Ke rumah Om Hendro Mantap Om Dan ada juga loh Yang terkesima dengan lokasi halal bihalal yang kita pilih Dan Ada juga yang mudik nggak dibukain pintu di sini. Wah, ada ini, ada tanda. Betul. kita buat-buat kan Nah, ini apa nih? Ini daun singkong Singkong Ingat ga yang, yang waktu kita di bengkel? Yang ada strip di situ? Kan ada sih ya? Sene! Asri, ini ada begini kan? Ya kan? Tuh, jadi ya Dibawel nih Tosca, soalnya, langsung gua... Apaan lu? kita banyak begini kita dari SMA Negeri 1 SMA tercinta yang akan kita selenggarakan 28 Mei eh, 2022 di Ekiostian Park di Pacuan Kuda Pulau Mas harapannya minimal yang hadir hari ini hadir juga di 28 ditambah juga rekan-rekan yang tidak bisa hadir hari ini tentunya bisa hadir di 28 nanti, karena uh, P3 itu menjadi barometer kelas-kelas lainnya. Silaturahmi halal bihalal, P3. juga lupa